Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian di DivaTV Kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesdivijora dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslo tentunya Baiklah persahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di siang hari ini Ada info nih untuk kita semua persahabat ya Ini tentunya info bahagia juga untuk kita semua Jangan sampai lupa persahabat ya untuk menyaksikan acara yang akan ada di Indosiar tentunya acara anugerah lembaga sensor film 2021 hari Rabu 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Nusyabar persahabat ya tinggal lima hari lagi kita juga akan menyaksikan idola kesaingan kita tampil di panggung Indosiar persahabat ya kita lihat aja nih info resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad untuk menginfokan sudah tahu pastinya pada malam anugerah lembaga sensor film 2021 nanti akan bertebaran bintang atau artis tanah air Dimeriahkan oleh Kotak band Biologi Padi, Leslar, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar Tuh, Sudah dipastikan? Dede Elasi Kejora dan kakak Bilar ini hadir dan tampil di panggung Indosiar Sebagai bintang tamu di acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 Masya Allah, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan juga Kita kembali akan menyaksikan idola kita tampil romantis kembali di atas panggung tentunya di Indosiar dan selanjutnya juga persahabat, kita juga mendapatkan kabar bahagia soal duet Lesti dan Bilar semalam ya. Alhamdulillah di channel Youtube Sopi Indonesia, duet Lesti dan Rizky Bilar, cinta luar biasa ini sudah berada di 30 trending, wow luar biasa tentunya kebahagiaan kebanggaan untuk kita semua persahabat ya mudah-mudahan selalu berkah barokah dan selalu diperlancar apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bila. Info ini kita dapatkan juga dari lestler Kendari 01. Ada kalimat yang dituliskan udah di 30, sementara lagi 20. Amin. Sementara lagi katanya persahabat ya 20. wow, Mudah-mudahan saja semoga bisa masuk 10 besar kalau bisa di angka satu trending yuk buktikan kekompakan dan kesulitan kita mudah-mudahan tetap mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya juga bersahabat ya kita ke momen semalam ya Dari Lesti dan Kakak Bilar ini berkunjung. Tentu ke salah satu fans yang mengagumi Laslar Dan juga ini ada tentunya kabar gembira, kabar bahagia persahabat ya. Bahwa yang dikunjungi juga ini adalah Tentunya pengurus TPK di Jakarta Masya Allah, baik persahabat ya Dan kita salvat sama tangan ibu Pengurus TPK di Jakarta ini selalu memegang Tangan dedek lasti yang gak mau lepas nih para sahabat ya Wow, Masya Allah banget Momen ini pun diunggah oleh akun sahabat.dotingerskeleslar Banyak dibanjari di komentar Banyak respon yang diberikan dari para sahabat Yakni dari akun umi tuti al Awaliah Mengatakan Emak kapan bisa memegang tangan dedek ya Allah Moga mapa umur bisa ketemu sama ini anak katanya Amin Dan selanjutnya Komentar lain diberikan dari akun nonon askar mozart jadi, ingat nenek yang dicelegun nempel sama dede gak mau lepas lah. Ini juga tangannya dipegangin Masya Allah. Kalau orang tulus mah sekali ketemu juga udah langsung kena ya. Masya Allah banget luar biasa. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu mencontohkan kebaikan untuk semua fans sejatinya. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan info yang diinfokan oleh L2.id Salah satu fans sejati Leslar di persahabatnya dukung Lesti Kejora Menjadi pemenang di ajang penghargaan anugerah musik Indonesia 2021 Artis solo pria atau wanita dandut terbaik Lesti terlepas dengan ikhlas Artis solo pria atau wanita dandut kontemporer terbaik Lesti, bawa aku ke penghulu Pencipta lagu dangdut terbaik Adibal Sahrul, ku lepas dengan ikhlas Penata musik dangdut terbaik Yusuf Tajiri, ku lepas dengan ikhlas Karya produksi lagu Berlirik spiritual islami terbaik Ungu Fit Lesti Bismillah cinta Yuk dengira lagu-lagu Lesti di platform Musik kesayangan kalian Kita wajib untuk mendukung universitas Betia, ya. Bismillah Mudah-mudahan bisa Memborong piala penghargaan Lesti, Amin Nah kita lihat juga nih persahabat ya kalimat caption info dari l2.id Dukung Lesti Kejora menjadi pemenang di anjang penghargaan anugerah musik Indonesia 2021 Dengan cara dengar lagu-lagu Lesti di semua platform musik Support terus karya-karya dari kesayangan kami dengan tulus tanpa tapi itu persahabat ya info langsung dari l2w.id Jangan tentunya persahabat ya kita tentu tidak mendukung wajib kita support karya-karya dari idola kesayangan kita Lesti Kejora Dan selanjutnya juga bersahabat ya ke momen semalam ini momen yang tak akan kita lupakan penampilan duet yang sangat luar biasa dari Dedek Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini tentunya menuai banyak sekali pujian, salah satunya dari host pengisi acara Shopee semalam. Ada Daniel Manantai yang tentunya ini baper banget melihat keromantisan an Leslar di atas panggung ketika duet nih persahabat. Yaduh. <guma> Momen ini diunggah kembali oleh akun pecintaleslar.id. Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan, Masya Allah, kamu belum nongol ke dunia aja, nama kamu sudah dipresna Sehat-sehat ya, nak. Setelah kamu lahir ke dunia, kamu akan tahu betapa besar dan hebatnya. Nama kedua orang tua, Masya Allah, banyak tersahabat ya. Semakin bangga, semakin bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Rizki Bilar.